Halo adik-adik, selamat pagi Bertemu lagi dengan Kak Marse di Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabarnya hari ini, kakak harap adik-adik dalam keadaan baik saja ya Pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu dulu bersama Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4, ayat 10-14 Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena engkau telah kami. Bagi Indah ini ya Bapak. Sekarang kami ingin menyaksikan tentang firman-Mu, Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 10 sampai 14 yang berbunyi demikian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kekayaan kebajikan. Sobat teruna yang diberkati Tuhan, bacaan yang direnungkan ini merupakan bagian terakhir dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi merupakan kota pertama di Eropa yang dikunjungi Paulus dalam perjalanan yang kedua. Walaupun ia tidak lama menetap di sana, namun Tuhan memberkati pelayanannya sehingga menghasilkan sebuah jemaat. Bahkan jemaat Filipi mengasihi Paulus dan menunjang pekerjaan Tuhan. Di suratnya kali ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dirinya telah mencukupkan diri dalam segala hal. Karena itu hidup berkelimpahan atau kekurangan sangat menghargai perhatian dan tidak menjadi soal baginya Namun ia tetap menghargai pemberian dari jemaat dan ia menerimanya dengan sukacita Pemberian semacam itu dipahami Paulus sebagai wujud keikutsertaan dalam pelayanan hamba Tuhan yang sedang menderita Bukti keberhasilan pemberitaan Injil serta ungkapan syukur jemaat yang berkenan kepada Tuhan Tindakan yang dilakukan di Jemaat Filipi adalah kekayaan kebajikan yang timbul dari pemerintahan Injil dan dua pelayanan Rasul Paulus yang tulus. Sobat Runa, firman Tuhan ini menganggil kita untuk meneladani sikap Rasul Paulus sekaligus sikap dalam kota Filipi. Dari sikap Rasul Paulus kita belajar tentang mencukupkan diri dengan segala sesuatu, artinya... Kita tidak terlalu memaksakan keadaan atau sesuatu hal Khususnya kepada orang tua sendiri Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada Jangan mudah mengeluhkan apapun Dalam segala keadaan kita mesti menyatakan syukur Dari jemaat Filipi kita belajar tentang kerelaan Kemurahan hati untuk menopang pelayanan gereja dan misi kemanusiaan Apakah kita siap melakukannya? Tuhan menunggu jawaban kita loh dengan demikian, berakhirlah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakti, melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firmanmu. Berkati kami ya Tuhan yang sebentar akan menjalankan aktivitas dari pagi ini hingga malam nanti ya Bapak. Tutup kami dengan rohul kudusmu. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Amin. Jaga kesehatan selalu ya Adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.